Ah, telepon teman ah menuju, Ya habis. Ya udah lah nggak jadi. Telepon teman ah Halo. siang ini ngapain ya? ngapain ya? nah, mendingan mainin ini aja. apa tuh? lihat aja dulu. nih. oke. Okay. yuk. dah sekiranya klirern, oke okay, oke. Okay. capek-capek gini capek. apa ya halo nah itu kamu lurus terus lurus terus nah terus kamu ketemu tugu kan tuh nah itu tubuhnya kamu puterin terus aja sampai 10 kali no nah habis itu kamu belok kanan ke jalan apaan tuh ke jalan mawar, nah ke jalan mawar kamu lurus terus sampai mentok nah udah bentar ya aku serlok dulu nah udah kan ikuti aja tuh kemana lagi bro? kemana lagi? Lihat peta aja yuk kemana nih sini aja Oh berarti lewat sana ya, ya. kemana nih bentar ya Iya Oke okay, berangkat. Okay, Wah lapar nih. Pengen beli makanan tapi males keluar. Ya udah deh, keluar aja beli makanan daripada mati di sini. Lapar banget nih. Beli makanan aja deh, pesen Nah udah nih Tinggal nunggu Bentar Yooo selamat datang nih Ya makasih Rizky tip tip tip tip tip yo selamat ulang tahun ya. tiup kasih.